Sebuah tradisi turun-temurun masih tetap dilestarikan warga desa Telogo Telogotirto, kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, yakni, tradisi sedekahan yang dilangsungkan di pinggiran sendang yang ada di desa tersebut. Ribuan warga dari semua dusun memeriahkan acara yang digelar. Tradisi tersebut digelar setahun sekali, yakni, pada hari Jumat legi setelah warga melangsungkan panen padi, tujuannya, untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan rezeki yang diberikan pada warga. Lokasi pesta adat dilangsungkan di empat sendang, yakni, sendang ngerejeng dan belik di dusun ngerejeng, kemudian, sendang pancuran di dusun tawang dan sendang tempon di dusun madoh. Dalam tradisi tersebut, semua warga sudah membawa bahan makanan dari rumah, selanjutnya, makanan dan lauk ditaruh dalam daun jati dan dibagi-bagikan pada warga, tidak sedikit pula warga yang memilih makan bersama di lokasi acara. Sementara itu, sedekah bumi juga dilaksanakan di Desa Jember, Telogo Tirto, Kecamatan Gabus, Grobogan. Telogo Tirto adalah desa di Kecamatan Gabus, Grobogan. Telogo Tirto memiliki keunggulan di bidang pertanian. Salah satu bentuk keunikan Desa Telogo Tirto adalah air, makanya disebut telogo atau pusat air, sedangkan telaga bisa diartikan sendang. Maka, tidak heran kalau datang musim kemarau. Warga Telogotirto tidak terlalu merisokannya, bahkan kalau musim kemarau tiba, banyak warga dari luar Telogotirto yang berduyun-duyun mengambil air di Sendang, tepatnya di sumber mata air. Demikian sedikit info tentang desa Telaga Tirto, Gabus Grobogan, nuwun.